Gajah dipastikan masuk dalam 10 daftar hewan tercerdas di dunia. Hal ini dibuktikan dari ia mampu menggambar dengan sangat luar biasa. Di sini terlihat seekor gajah menggambar seekor gajah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa gajah memiliki ingatan yang luar biasa, bahkan sampai mengingat hal-hal kecil serta mampu membedakan warna dengan sangat baik. Kemampuan otaknya mampu membuat gajah menjadi satwa yang kreatif, memiliki intuisi yang tinggi serta suka menolong. Sayangnya masih banyak gajah yang mengalami konflik dengan manusia. Habitat gajah Asia dirusak oleh manusia dan gajah Afrika diburu gadingnya. Makanya supaya gajah yang pintar dan yang selalu bahagia, kita jaga habitat satwa ini bersama-sama.